oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa kembali di channel youtube Bambang nah, Saputra Putra halo sahabat kuliner salam munyah munyah punya mantap oke okay, jadi guys di kesempatan video kali ini ya, saya berada di desa tambang mas lagi guys oke okay, saat ini saya akan uh, itu mencicipi salah satu jajanan legendaris ya yang ada di desa Tambang Mas Ini mbaknya ini jualan uh, pentol ya Ini udah lama banget info dari teman-teman ya Nah ini akan saya review ya Saya cicipin Jadi buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, dan komen Yuk kita langsung ke mbaknya Oke okay. Assalamualaikum mbak Hane Assalamualaikum mbak Mbak anu Mbak ngijin konten dengan bahasa apa nih? Bah bahasa Sinten Baharayam Pariam ba Wakiam Wakiam ya. oh, uh, Umurnya pintar, ini? 6... Oh, Wailah, ampun ini. Ini jualan apa ini? Bakso kelanding. Ya? Hmm. Uh, oh, oh, oh, bakso hmm. ini ini nih. dan ini baksonya ya. Ampun sampun daung, pun lima belas tahun. Uy, 15 lima belas tahun lah yeah. luar biasa guys. jadi mbahnya ini uh, jualan udah 15 tahun yeah. 15 lima tahun guys, woi di luar biasa gih. Mm. ini satu porsi ini pinter bahne. ganteng deh. dua ribu lima ribu. oh dua nah, ribu? enggak lima hmm berarti lima ribu. lima ribu oh gini gini. jembarane, kalau aceng tumbas, Tapi yang gini mm. uh, apa ngapun deh gih, gini gih. Iki ini Solo. Oh, bani solo oh nge -nge Jawa Tengah, hmm. Wah, ini banyak asli Solo loh, guys. kasih kasih bumbu, Lalu, Masak ya? nah, jadi buat teman-teman ya mungkin penasaran dengan banyak ini, ini banyak Uh, dagangnya dari jam berapa mbahnya? jam 9 dari jam 9-an ya? sampai nah apa? sampai? dan sholat duhur oh nge. berarti dari jam 9 sampai jam setengah satuan gitu? iya yeah. nah, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk mampir di sini ya ramein Mbahnya nih ini lokasinya ada di Desa Tambang Mas tepatnya ada di uh, depan lapangan uh, dengan Mbah ini okay. nah ini pentolnya guys ini Bikinan yang bagi-bagi. G. Kalian nopo nih tahu gak? Tahu. Tahu. Kayak. Bikinan diwekankeng. Oh, gila lagi. Berarti pon 15 belas tahun gak? Oke. Oke. Oke. Oke. Jadi guys, uh, ini kita udah dapat ya uh, menu makanannya Mbaknya. Ini ada pentol, ada pelanting dan ada apa nih? tahu guys ini nih, nih. nih kita udah dapat ya guys ya ini pentol, klanting nih mohon maaf ya kalau misalnya gambarnya kurang apa kurang bagus atau mungkin sangat over makanya ini Tanah. saya berada di tengah-tengah lapangan guys dan nggak ada untuk tempat-tempat rimbun enggak ada guys jadi ya mohon maaf ya untuk gambarnya kalau kurang bagus Oke jadi inilah uh, porsi mbahnya ini saya beli sepuluh 10000 tadi saya penasaran guys, misalnya mbahnya udah 15 tahun kan jualan Tuh, ada di belakang tuh, mbahnya jualan. Jualannya ada di belakang Tuh, posisi mbahnya Oke, kita cicipin ya, ini pendolong mbahnya Oke, bismillahirrahmanirrahim Allah oh. ma'abarakat, na'afi ma'abarakat, na'afi ma'abarakat, na'afi ma'abarakat, na'afi ma'abarakat Oke, kita cicipin guys Mantap guys Seduh Hmm mantap kita cicipin penolnya ya hmm. mantap guys wow kita cicipin oh, tahunya ya ini ada pendol ada pendol bungkus tahu guys kita cicipin ya bismillah mata we daging ayamnya masih terasa guys Wow ada flash kles crossnya Buat teman-teman ya yang mungkin penasaran Dengan pentolnya mbak ini Silahkan aja uh, cicipin ya Silahkan aja cip cicipin uh, Mbak ini jualan ada di nih ya di depan lapangan uh, Desa Tambang Mas ya guys Tepannya ada di depan itu ya Di depan itu Jalan lintas Tambang Mas tuh ya guys ya Di buruan cobain Cobain ya guys ya Cobain oh, Kita makan lagi sedikit info ya guys, mbahnya nggak menyediakan mangkok ya. ini saya bawa sendiri dari rumah uh, buat keperluan konten guys. jadi buat mbahnya ini menyediakan bungkus itu ya. oke okay, kita makan lagi. Hmm. oke okay, jadi guys, uh, buat teman-teman yang mungkin mempunyai rekomendasi jajaran pinggir jalan, silahkan uh, tulis di kolom komentar ya jangan lupa like, komen, dan subscribe mungkin uh, konten kali ini dulu aja ya guys ya ini akan saya habisin next tunggu video selanjutnya guys ya oke okay. kita lanjut, bayar. oke okay guys, kita akan habisin jangan lupa like, komen, dan subscribe oke okay, mbak, matahari sangat hmm. buka air dari jam 9 gitu, Pak, gitu jam 9 sampai jam siang gitu hmm. jam-jam setengah satu gitu Waduh bagian kalau mau pinter banget, kosong ya. Hmm. Monggo, Bali. Nah, saya